Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bang akan menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, para sahabat, ya kita simak di unggahan ayah kejora terbaru satu jam yang lalu mengunggah foto yang sangat luar biasa keren. Ini saat acara resepsi pernikahan A.A.B. di Mulyana Sofian. Di foto ini pun kita salvo kalimat caption juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Alhamdulillah, masih dipertemukan dengan hari Jumat. Semoga berkah. Amin. Masya Allah banget ya, Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kita simak juga persahabat ya di kabar berikutnya. Bunda Lesti Kejora pun, persahabat ya, disitu menginformasikan buat warga Konoha sedekah Jumat. Bantu warga terdampak gempa Cianjur Yuk bantu saudara-saudara kita di Cianjur Dengan sedekah Jumat melalui kitabisa.com Ini tentunya info dari Bunda Lesti Yang mau berdonasi, yang mau bersedekah Di hari Jumat ini Langsung aja persahabat ya Klik linknya di Instagram Bunda Lesti Kejora Selain itu persahabat Bunda Lesti Kejora pun di sini persahabat ya menginformasikan untuk paket umroh persahabat ya Masya Allah luar biasa kalau sudah begini sih persahabat ya sudah dipastikan Lesti Rizki Bilar akan berangkat umroh persahabat doakan niat baik dari idola kesayangan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk berikutnya persahabat ya vitamin sebelumnya kita dapatkan Persahabat ya, perhatikan video yang diunggah oleh akun al Atau Babaji persahabat ya Ini momen persahabat saat mereka berenang Luar biasa yang bikin ngakak persahabat ya Dengan Papa B tangannya persahabat ya Tangan satunya di atas Masya Allah, ada aja kelakuan yang bikin ketawa ngakak bahagia Dengan tentunya kelakuan para pap, -pap yang sangat luar biasa Masya Allah Semoga pertemanan mereka selalu tentunya terjalin dan terjaga dengan baik, amin, insya Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita lihat persahabat ya di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali tentunya respon yang diberikan. Di antaranya dari akun UMN Skordian mengatakan, Renang bapak-bapak tuh yang pakai baju hitam suruh ke tengah jangan pojokan megang tembok katanya tuh ya. Ada juga tanggapan lain dari akun Yuliani dan Yulis19. Masya Allah, Bunda Alfatih ketawanya lepas banget, lagi ngetawin yang lagi nyelem. Tapi pegangan pinggiran kolam ya, Bunda Lesti, bahagia selalu kesayangan. Masya Allah, melihat bahagianya Leslar, kita punya melihatnya ikut bahagia. Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat perhatikan, ini terbaru diunggahan Katsaniya, Masya Allah. Mereka ya mau otome kemana lagi nih? Sudah rapih banget Bunda Lesya sudah tentunya memegang tas Ada Papa Bi juga memakai kaos warna hitam Masya Allah, memakai kacamata Pokoknya luar biasa, auranya makin aur-auran idola kesayangan kita, luar biasa. Apapun yang dilakukan hari ini semoga selalu lancar, semoga selalu diberikan kesuksesan, amin. Kita juga pastinya masih menunggu hidupan terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, menginucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.